kembali lagi di channel saya di kolase video kali ini saya akan mengasahkan rekor kah dari tasikmalaya ini berapa ini k dalam atau yang nantinya Nah, ini, nah, ini tampilannya sangat alcan dan itu benar-benar sama sebelahnya coba kita lihat dalamnya atau interior perangkaian ke afdas ini nanti saat itu sudah sudah di juga kita dari ya ini kan ya misalnya kemungkinan di ini menggunakan MF -nya berhasil menggunakan mobil itu seperti kereta ekonomi premium yaitu persis sirkut setengah mengarah ke arah kejalanan dan setengah menuju ke sebaliknya ini terdapat 3 rakyat kereta tidak ada udah ya. bandara, sini kita kita serak, kita sekarang coba kita lihat kalau kita dorong. adalah interior toilet rangkaian ekspremes kafe yang akan jadi rangkaian feeder kereta cepat Jakarta Timur di sini terdapat keran sebenarnya kerannya alat tapi mengalirnya pelan-pelan tuh -pelan. kayak amun airnya mau habis di sini ada tisu ada sabun ada keran, keran air, shower air juga. Di sini terdapat toilet dan itu tabel klasnya. Masih baik. Di sini juga ada pengharum ruangan, dan nah, Pengharum ruangan, gantungan baju. Handle pegangan ini berdapat bordes ada penyedot udara disini juga ada lampu coba kita keluar saja ini ada peritahan nomor 3 lihat ya, disini -sini ya temperatur keretanya adalah 28,7 celsius ya cukup panas Tiga menuju delapan maupun sebaliknya tujuh puluh sembilan, tujuh puluh sembilan, tapi mungkin saya tujuh ya, enggak sembilan, tujuh puluh sembilan, tujuh puluh sembilan, tujuh puluh sembilan, dan beginilah situasi stasiun kereta Jepit, karena ya, kereta yang berhenti masih sekarang ini. Kedosaan ini cuma biasa saja, siang ini. Lepas ini mungkin ada karirnya. Dan ini kalau saya bilang juga, ya sebelah mana? Timur. Ini. Bistah. Supaya saya tak foto dulu, lumayan. kita masuk lagi dan memelisir karena sebentar lagi segera jalan stasiun ini gak itu gak tahu ya? mungkin naik dulu. fasilitas dari apa yang ini adalah pertama torsinya dua-dua ke -dua depan layannya AA, lalu ekonomi per terus di sini ada tak terkira atas tas terus lalu di sini juga ada kayak pembatas. Seat. Bisa dinaikkan atau diturunkan. Terus di sini ada lubang stop kontak. Nanti saya coba. Apakah berfungsi atau tidak berfungsi. ada dan di sini ada kayak tuas untuk merebahkan seat. ini saya coba ya, entar, wah ribet sendiri, es nah, ini kalau dinaikkan dibalik masih balik ke posisi biasa, kalau diturunkan bisa direbahkan setakut terus nah nani nah nih nah Wah, ngalihat, ya putih lah yang penting kayak gitu terus di sini ada kayak saku puket kosi untuk naruh minuman atau barang-barang kecil di sini juga ada kantong karet Bersihnya fungsinya untuk tempat sampah, atau yang labu, atau bawa barang gitu. hmm. oh, itu. Terus, apa dia? Oh, itu di sini juga ada handle pegangan untuk penumpang yang tidak berpakaian tempat duduk Di sini juga ada garis. Seperti KA kelas ekonomi terakhir Kita teman-teman reviewnya -teman, dulu Kita lakukan videonya saat keretanya berangkat stasiun Klaten Mantap stasiun Klaten Banyurijah ah. dari jalur 3, er stasiun selatan dan stasiun solo Nah, ya, jadi dari langsung karena juga sore Dan ini sepertinya AC dari rangkaian fitur ini nggak berfungsi. Misalnya di sini panas sekali, panas nggak colek. Di sini saya nggak selesai sebentar, sekitaran lebih dua segituan terus panas. Biasanya mati dan lampunya juga dimatikan Ini, nah, lampu AC mati. C itu CBL jadi. Ini saya benar-benar. Ada banyak satu, ada Dan tudung merapi dan di perintah timur terapi seludup, yang terpenting adalah yang hmm, sebelah kiri terhadap merapi dan sebelah kanan itu adalah tudung merapi. Pemandangan seperti ini dimana ada tiga oknum yang baru ya. hmm. merapi tahun 2019, di salung nah, ini sudah mulai menikah pusat tahun terletak. itu jam segini udah mulai sedikit tapi kabut, alias kabutnya sudah mulai turun, dan itu kabutnya masih menutupi bintangnya saja belum. nah uh, ini ada air nih ini saja bagus ya uh, ini kan lagi uh, mereng nih mereng titikur jadi kelihatan tanah di pinggir rel tu sedikit naik uh, biar bagus tu pemandangannya gini aja nih. soalnya menurut saya itu itu, itu, itu stasiun tanda. Berita, eh, stasiun tanda. Jadi, tadi saya ingat, menurut saya itu tidak pernah itu lintas terbaik itu di peta juga ke Cimareng dan di itu berbatasan dengan kera -kera, Seratus dua eh, seratus 111 seratus seratus dan nanti tuh stasiun, pasar utang, stasiun. itu view, apa bagus? gas damirek jatibarang. ini videonya saya akan dulu, nanti saya lanjutkan setelah hampir melintas langsung stasiun Ceper. jadi video saya selesai, karena mau melintas stasiun Ceper. Mm -hmm. ini stasiun Ceper lagi. di sekitar 10 kalau di bisa sampai atau iya kalau aku sama kan, mungkin sampai 120 kan berhenti di stasiun ini sedang unitasi ini figure, cpf itu benungnya kelihatan tuh. coba saya zoom kalau saya zoom ya kabur tapi kalau pakai kamera consumer bisa jelas saya punya kamera saya waktu itu lagi RTV alias uh, hampir mati alias rusak Nah, Hmm. jadi depo terbesar se uh, kan segala lagi nah, lintas pesawat lah. dan itu kalau melintas pesawat gini bagus kawan telungnya. Saya jamin 100%. Oke, teman-teman yang mau nge-speed burungnya ngogol. Eh itu di speed satu itu. Buat wallpaper juga bagus. Nah, bagus kan? Kalau pakai mata telanjang itu bisa lihat kemungkinan mungkin mantan yang ada di sana. Contohnya di lereng habu itu, saya bisa melihat banyak perumahan di sana. Jelas banget, bukan hanya saya lihat kutih pakai karvalum. Dan akan apalagi kalau malam, bisa kelihatan tuh lampu-lampu rumahnya. video ya, nya saya cut dulu. Nanti saya lanjutkan pas belum melintas langsung stasiun Gelago. Harus nah, benar lagi ya? Kayaknya yes, benar penting. Lanjutkan aja. Yes. nanti saya juga ukur berapa kecepatan. Nah, yes. Saat ini ya kalau rumahnya disini bisa nyepet kereta dengan latar belakang gunung Merbabu dan gunung api kalau saya di Solo jadi ekor ya begitu perkotaan rumah-rumah penduduk dan ini melewati piber gelanggu kita lagi melewati jembatan dan ini terserahkan stasiun Nah, ini habis ini Lintas jembatan Legend Belagu yang sudah kita kenal, karena yeah. itu spotnya mantap. Lebih. Nah, ini melintas langsung Stasiun Belagu. kalau nah, saya sedang berangku peranya agak terpadu ya bisa berapa ujung -ujung, meter dari ujung-ujung 200m mungkin nah ini sebetulnya terlebih saya nah, terlebih dahulu ini sebentar lagi kakak Bias akan melintas langsung stasiun jauh oh. aduk buku-buyung dan itu saya berniatur dulu jalan tuh, sampai inggeram tuh ternyata dulunya jalan ukas lori saya bisa tahu karena itu tadi saya melihat rangka jembatan. nah ini ini juga dikasih rangka jematan itu buat nusiknya kelihatan banget ini akan melintas langsung stasiun Bawong. Itu perdan stasiun Bawong ramai. Ramai penumpang ke wisata rotan trans, di area gambok. Nah ini banyak rotan-rotan dari berbagai nah, hotel Di situ juga ada pengrajin rotan. Nah ini juga nih, abek-abek ini produksi rotan. truknya lurus perhatikan traktir yang bebel jadi bisa kian tidak akurat itu naik turun, naik turun jadi mereka akan melintas JPL 105 Mayang sekarang kita perhatikan aja Mas. Ini. Ya seperti dia Dan ternyata setelah saya cek maksimal Kecepatannya angin ka pedal adalah kisaran 80 km/jam. Dia akan segera masuk stasiun Purwosari. Dan ini saya sudah ngecek kontaknya ternyata masuk sih listriknya. Takut ngecas sampai saya yang saya petrekam ada Hotel Alila yang kayak gitu buat Coba saya bedikan dulu saat pintu kereta terbuka. Sudah, punya kemarin, seperti saya gelap gulita. Nah, ini coba saya lihat yang sudah samanya. Itu adalah KA-1, di KA-2. Sekarang suhunya sudah turun di angka 25 derajat celcius dan beruntanya 49 persen. ka akan segera diberkatkan dari stasiun Perwasari menuju tujuan akhir stasiun 288. Ini coba saya, korsinya saya kembalikan ke posisi normal Sudah kembali ke posisi normal Dan di belakang saya ada kursi rata panjang yang dapat jendela Seat 12C dan 12D tidak dapat jendela Dan seat 12A dan 12B juga tidak dapat jendela serta disitu ada seat nomor 9C, 9D, 9A, 9D yang dapat jendela Jadi per 2 jendela, per tangga gak dapat jendela, gitu Terus saya juga baru lihat ada lampu apa ya? Lampu kuning di ruas ini Oke su, ini Kayak modem ini ya, bisa Ini kalau ini misalnya biasa lo di kata normal kan virusnya sampai malam jadi misalnya dikasih mati malam gini mantap lah so, ini sekarang adalah 24,9 turun lagi ya. kaman kan sudah mulai aslinya sudah mulai berkurang lagi Oke yang naik sampai Solo an juga banyak, jadi saran kalau di kereta laut ini tunggu ke 46 7 sama saya Nih kayak bawahnya Coba saya foto Ini videonya saya lihat dulu dan saya lihat sekarang berangkat stasiun Purwosari Di sana ada Apa tuh kereta semen rangkaian ka semen di jalan bawah ini 1 2 3 4 jarur 5 sama jalur 6 di di mana Borosari karena mungkin ini gudang semen di Solo berapa sudah tidak cukup lagi diberangkatkan dari stasiun Purwosari. Kita <SILENCIO> berharap dia diberangkatkan dari stasiun Purwosari. Tanggal berhenti kurang lebih tiga menitan. Sampai sudah sampai, di tujuan akhir kamera biasa yang saya naikin. Iya, saya ternyata itu ternyata gerbong terkar di atas Waktunya C jadi maksimal mungkin apa ya? Tujuh puluh, tujuh puluh dua ribu tujuh puluh kita ada gunung tata dan depo adalah cakap takut yang berada di situ di seberang jalan pada kemarauan yang nonton dulu saya pas kecil juga gitu di di biasanya pakai jam yang dapat selanjutnya terus menyeboror, ekspres ya gitu lah, jam dan sekarang kalau sudah besarnya mungkin ayah sekarang ya ya saya boleh ceraskan komentar ya. Saya juga pengen tahu kenapa kok semua kereta yang melintas di bawah rel kereta mana handphone harus pelan-pelan jalannya kayak karel Itu kan oh, biasanya berangkat, kap. Pulang nanti pas mau sampai di bawah rel kereta itu jadi berangkat nanti turut lagi sampai solo kalau Ini salah kayaknya. Terima kasih. di Surabaya dengan SMP 1, Sulawakarta Ini menurutnya seperti karena ya Jadi, daerah yang ikut Itu tuh saya yang di ternyata ini kereta sama KA. Bentar nih saya belum lihat apa namanya. Mungkin kalau jam segini KA Kertanegara. tidak menggunakan rangkaian stainless steel sama kayak mutiara timur di dunia stainless steel sekali kembali kan menjadi rangkaian mid style hill stylenya hmm. di JPL sudah atas hal itu ada oh ada iket di dalam depo lokomotif dan kereta sop tidak ada disimpan rel klinik ya. ya, dan nah, rel -klinik. disini juga ada scope. Ah dia scope dia. Dia tiket kasih kartu 55. Begitu lokomotif solo kan apa? Jalur dia banyak. Ini juga ada desimbang rangkaian karena pada dias yang biasa ya normal. Ini yang rangka. Ini kan tiket dia. Oh, Jadi, tipe 18KG itu baru tahu saya Mirip-mirip Balai Yasa Ini di sebelahnya adalah bunga Nah, itu jembatannya dari rawit Ini kemudian masuk di jalur Kenapa? Solo 8 so, Banyak. Makanya, ini di pinggir banget nih kita ke pinggir. Ini kalau lihanya belok kiri menuju ke butang Semen Solo Baratang. Atuk belok kiri ke butang Semen. ada ekskavator yang nganterin kan, kan. Bukan beda, kan oh. oh iya benar jalur 9. eh jalur sembilan jalur 8. Eh, jalur 9, seberang, ya. di sana juga ada jalur 10 apa sport ya itu eh, bintang, sih Bisa, bila, kawasan, 8, 2, 0, 2. dengan kota eh atau maksimal apa seratus kilometer yes seratus kilometer saja misalnya juga ada apa itu apa pasien kayaknya pasien sih nah ini saya turun dari kereta saya nah waspate naik yes oh itu ada ada So, wow. so, di saya Kita sudah <susuk> dua puluh ini kaab jasnya ini coba saya fotokan kaab jas pakai motor malang ya dari sebelah sini itu ada lokomotif CC 206 nah. oh ini, nah, ini bisa oh, ada skala itu akan segera dilakukan menuju Depo bisnaik ini kalau dibayangkan tuh kayak tidak terita akhirnya perasaannya untuk pulang kalau itu ada forklift yang pak asmin ini videonya sangat bentar ini saya mau wa teman saya dulu